Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan Syukur bagimu Tuhan Segala hormat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang melihat Percaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan Segala hormat